Wajib banget dicoba lagi. Kalau makan ini nggak mau berhenti. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Soyami, bukan otak dia. Ting ting boleh nasuk. Hmm, Nadi juga. Kapok. Hmm, enak semua cemilan kita. Udah tak tertandingi pokoknya ini ya paling the best, pokoknya hmm. tak banyak buat kerja setiap hari. ini mil, yang di order terbest nih, belum ring, kapoknya hmm. aduh, pakai kan nasi panas digaduhin uh. oh, nah. pedasnya nampol uh. terbaik terbaik Coba sekarang juga order ini cepat banget habisnya ting-ting kuliner guys dan ini juga ada kapok alias makaroni depok udah lihat bumbunya guys hmm hmm mm. kalau dia makan nasi putih juga enak banget lalu <laughs> itu sangat sangat hmm hmm nyepal udah senyepal hmm kalau udah makan ini Gak mau berhenti hmm hmm awalnya oh, buat kemilan kalau lagi kerja. Hmm, hmm, hmm, hmm. dua. Mie kering, makapok. Hmm, enak banget Empat. Ini guys, makaroni. Bisa kalian order di. Inding kulitnya sembuh mau berhenti. Hmm. Hmm. Bau ya nih. Umbing. Umpi ya. Ering. Hmm. Enak banget. Hmm. Hmm. Ini terbaik. Bumbu-bumbunya ke tangan-tangan. Hmm. Hmm. Aduh, rasanya ini gurih, enak, ini pedas manis. Aduh, tapi pedas oke banget. Emang dinding kuliner yang punya hmm bayi anti ini nih. Terima kasih, anti caca juga. Thank you, hadiahnya buat si merah. Di Lampung, aku udah punya sama sendiri di Lampung I'm of my right there. You'll get, I with the play dead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 apa, okay. oh God! Oh my, God. Oh my God. Siapa lagi ya? Ah, Surprise, <tis> Harus Ini Ini live loh, live loh. Tiga, dua, satu. hanya kita panjang, kita panjang. panjang. kadonya bu. baik, untuk Ustad Salamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih, terima kasih Mami. Oke, okay, untuk nominasi selanjutnya dan yang pasti, gak hanya yang ada di sini, tapi mungkin mbak yang gak bisa datang, tapi juga tetap uh, punya cinta untuk Jessica. Dan di usia yang sekarang terus sehat, sehingga bisa memberikan karya-karya yang bagus buat transtv. Eee! Eee, terima kasih. Oke, okay, saya tidak bisa terlalu lama. Mau makan. Ayo, ayo, ayo, ayah ya, ya. ayah, ayah ini ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ada yang beli ya banyak ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ini nih, Somba Bu, sombah bu, bu, bu Di luar dulu, di luar dulu Ini pada foto semua ya Akhirnya yang beli gak yang bisa Makasih ya ayah, aku udah ngidam dari setahun yang lalu harus syuting ayah ayah dulu, baru dibikinin tuh Ting-ting kuliner Oh sibuk banget, kita bukain Wuuu Katanya sih sambelnya enak banget enak. Oh, iya, terima enak. kasih Udah you, you, I don't ever feel I could feel Play with me like cats and You don't understand the pain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 Penting nih. Aku pengen bagi-bagi pulsa GoPay totalnya 500.000 untuk 10 followers aku nih ya. Caranya gampang banget kali. Annyeonghaseyo, ya. Nih ada pengumuman penting nih. Aku pengen bagi-bagi pulsa GoPay totalnya 500.000 untuk 10 followers aku nih ya. Caranya gampang